Oke, okay, Selamat datang lagi ke channel gue ya Jadi setelah beberapa minggu Hampir sebulan gue memakai TP-Link Deco M5 Sekarang gue mau kasih lihat uh, Apa yang udah gue rasakan Selama ini dan pengalamannya Menggunakan aplikasi dari TP-Link Deco M5 Nama aplikasinya itu Deco Nah tampilannya seperti ini Di sini kita bisa melihat di home network kita saat ini ada berapa yang sedang online dan aplikasi ini bisa kita akses dari manapun kayak sekarang gua lagi nggak di rumah nih tapi gua tetap bisa lihat kondisi jaringan Wi-Fi di rumah gua itu siapa yang lagi pakai beban seperti apa ya dan ini list dari gadget yang sedang terkoneksi ke jaringan Wi-Fi di sini juga dapat di list Gadget gadget yang sedang offline ya, jadi gadget yang pernah connect ke Wi-Fi gua tapi sekarang lagi offline itu ada listnya seperti ini. Nah selain dari uh, network utama, Tp-link Deco m 5 ini juga bisa membuat yang namanya guest network. Jadi ini gua pisahin antara network utama dengan guest network. Bedanya apa? Gunanya guest network ini apa? ini untuk memisahkan agar orang-orang yang berada di dalam guest network itu tidak bisa mengakses device yang ada di network utama contohnya di network utama gua itu ada uh, printer ini nih uh, HP LaserJet nah kalau gua connect ke jaringan utama gua itu bisa dengan mudahnya melakukan printing secara wireless bahkan dari HP dari uh, iPad gua ini atau dari laptop. Sementara orang-orang yang ada di guest network ini diisolir dari hal-hal seperti itu. Jadi tidak bisa mengakses atau uh, tidak bisa uh, membuka fitur-fitur seperti printing atau tidak bisa mengakses speaker, tidak bisa uh, mengakses sharing folder yang ada di network utama. Lalu berikutnya ini dari uh, overview. habis itu dia ada fitur-fitur lain nih. Ya, dia dibagi dua kategori utama, yaitu router settings dan home care. Kita mulai dulu dari router settings ya. Sini ada menu wifi. Di sini kita bisa mengatur network utama dan guest networknya itu uh, beberapa parameter seperti kita mau nyalain 2,4 koma aja, 5 GHz aja, atau dua-duanya lalu kita bisa mengubah uh, network name dan passwordnya lalu kita bisa memilih juga tipe security yang kita gunakan sama juga dengan yang ada di guest network ini ya, settingnya sama jadi kalau kita emang tahu umpamanya, uh, device kita atau gadget kita itu rata-rata gadget keluaran baru yang pakai 5 GHz yang gue saranin 2,4 GHz nya dimatikan saja kita pakai full 5Ghz supaya mendapatkan hasil yang lebih optimal nah beda antara uh, network utama dan gas network gas networknya bisa kita atur juga mau gas networknya itu nyala hilanglah biar-biar uh, bandwidthnya gak terlalu gede kita nyalain yang 2,4GHz saja bisa menu berikutnya adalah tes internet speed nah uh, lu mungkin mikir ah kalau tes internet speed Gue ukur aja langsung dari uh, gadget manapun yang terkoneksi ke network utama ini. Betul bisa, tapi bedanya gini. Kalau lo pakai handphone lo connect ke network utama, terus lo pakai aplikasi standar ya untuk uh, tes network yang dari Ookla itu, tes network yang terjadi adalah koneksinya itu dari si gadget ke Deco M5, dari Deco M5 baru dia ke internet. Sedangkan kalau dari sini tes internet itu benar-benar tesnya itu dari si Deco M5 itu sendiri ke internet berapa. Jadi lebih direct dan lebih apa ya, lebih akurat secara keseluruhan. Kenapa? Karena kalau lu dari gadget lu, itu yang diukur adalah network dari gadget ke Deco kan, dari Deco baru ke internet sehingga kalau di saat yang bersamaan itu lagi rame orang make, mungkin lu cuma dapat sekian persen dari uh, bandwidth yang available. Nah, nilai itulah yang akan ditampilkan sementara kalau ini adalah benar-benar nilai yang ditampilkan nih, si deco ini sebetulnya dapat berapa sih gitu. dan uh, tes internet speed ini bisa dilakukan di mana saja tidak harus ketika lu terhubung ke network lu yang di rumah jadi sekarang kita tes aja gue ingin tahu nih saat ini di rumah gua internetnya koneksinya bandwidthnya berapa sih atau mungkin orang di rumah bilang eh tolong dong nih kenapa internet di rumah lambat nah kita bisa tes kita klik ini adalah nilai pengujian terakhir, ya, yang di atas ini. Nah, lalu dia akan kasih tahu nih, dengan speed itu lo tuh harusnya bisa ngapain sih? Nih, you should be able to stream HD video and music, play online games, bla bla bla. Lanjut ya, kita tes aja langsung. Kita klik yang tes again ini. Sekarang dia mengetes download speed. Sekarang dia tes upload speed Selesai Dan berikut hasilnya Kita lanjut ke menu berikutnya adalah Network optimization Jadi dari pengalaman gua menggunakan Deco M5 ini Banyak orang yang nanya Bro itu eh, apa hubungannya ya? Lu pakai mesh network terus bisa eh, Bandwidth lu download upload lu jadi lebih cepat dari biasanya ini kan nggak ngerubah apa-apa ya maksudnya, gue juga masih berlangganan paket internet yang sama dari ISP yang sama. Nah jawabannya adalah di network optimization ini. Jadi kalau sebelumnya itu pasti ada yang namanya network congestion, rame dan di rumah gue mungkin nggak uh, optimal karena dulunya gue itu kan pakai dua router, satu switch dan satu Mikrotik, sehingga masih banyak titik-titik yang bisa menyebabkan uh, kelambatan fungsi dari network optimization ini adalah dia akan mengoptimalkan secara otomatis network di rumah lo. jadi dia akan scan dulu. kita coba ya. cepat atau lambatnya proses ini tergantung dari uh, berapa deco yang tersambung dan berapa gadget yang tersambung di network lo di rumah. nah saat ini kondisinya perfect, dibilangnya perfect. nah kalau perfect kita nggak bisa apa-apain. udah kita tinggal klik Uh, tombol garis di bawah tapi kalau ternyata di uh, statusnya bukan perfect atau yang lainnya dia tuh ada pilihan untuk optimisasi kita klik aja garis. ya langsung keluar yang berikutnya ini nggak tahu ya buat lu pada ya buat gue sih penting nih fitur blacklist jadi misalnya ada orang atau teman atau saudara yang let's say, datang ke rumah terus dia minta koneksi internet Kita kasih, udah kita kasih Terus dia abuse Sehingga karena dia abuse internet di rumah jadi lambat Nah kita bisa blacklist Blacklist itu dengan Kita, uh, di sini sih gue gak ada yang gue blacklist ya Jadi kita uh, bisa lihat Siapa aja yang pernah connect ke Network di rumah gue Dan begitu gue, ah gue gak mau lagi nih orang Kalau datang ke rumah uh, Connect ke internet karena dia abusive Gue tinggal masukin ke list blacklist ini Dengan tanda plus ini Oke, nah, tinggal dipilih nih. Ah, gua nggak mau nih yang uh, Legion Five gua nih uh, connect. Ya udah, tinggal di seperti ini. Dia tidak akan bisa connect lagi, walaupun dia udah reset, dia udah ganti username segala macam. Karena uh, blacklist ini dia akan membaca MAC address. Jadi, uh, regardless itu dia mau udah reset atau segala macam, MAC address itu tidak akan berubah. Fitur berikutnya adalah update deco. Nah ini untuk update firmware dan aplikasi deko ini. Saat ini sih belum ada update ya harusnya ya. Oke, okay, dia akan kasih tahu tuh firmware terakhir lo nomor berapa, rilis berapa segala macam. Dan dia bilang nih, nah saat ini sistem gua updated ya dengan latest firmware. Ada juga fitur advance. Nah advance ini gue saranin buat lo yang enggak terlalu ngerti masalah konfigurasi jaringan mendingan di diemin aja karena ini kalau salah setting bahaya sih tapi biar lo bisa tahu ini settingan default dari si TP-Link Deco M5 selanjutnya ada menu WPS WPS itu adalah web protected setting Jadi gunanya WPS ini apabila kita mau setting gadget atau device yang mendukung WPS Yang ditandai dengan adanya uh, opsi atau tombol untuk koneksi WPS Nah caranya adalah dengan kita uh, buka menu WPS ini Lalu kita aktifkan kita pilih nih karena gue kan pakai yang uh, tiga itu ya tiga device ya untuk untuk uh, M5-nya. Nah gue pilih aja nih mau WPS kemana, bisa lantai satu atau lantai dua atau uh, WPS di kamar. Gue tinggal klik lalu gue klik di sana di, di, di gadget yang mau gue sambungin dan mereka akan tersambung sendiri tanpa gue harus masukin password seperti itu kemudahannya. Jadi let's say lo ah males ah buka-buka lagi Passwordnya gue lupa atau gimana Pakai WPS dia bisa langsung terkoneksi Ya untuk bagian router setting sudah selesai Sekarang adalah bagian home care Nah home care ini adalah fitur-fitur Yang disediakan oleh TP Link Untuk memudahkan dan mengamankan jaringan di dalam rumah nih Untuk menu pertamanya adalah parental control Ini berguna buat lo yang punya anak di rumah dan ingin membatasi akses internetnya membatasinya baik dari sisi situs-situs yang tidak bagus atau dari lamanya dia boleh mengakses internet atau menentukan jam berapa dia tidak bisa lagi mengakses internet kita contohin satu ya, kita add new profile oke dan kita klik next Di sini dia udah ada filternya sih jadi ini yang kita mau atur ini siapa sih anakkah atau uh, pra-remaja atau remaja atau orang dewasa kita pilih child contohnya. ketika kita pilih child otomatis yang langsung uh, terblokir dan tidak bisa kita utak atik adalah adult content atau konten dewasa, gambling dan sex education untuk uh, kategori lainnya Seperti download, games, media Online communication, pay to serve Dan social networking Itu masih bisa ada opsinya untuk dihilangkan Contoh nih, oh bolehlah Anak gua download Kita hilangkan yang downloadnya Dan kita bisa kembalikan Nah berikutnya Kalau kita pilih printin misalnya Nah Preteen itu Yang otomatis Terblokir adalah adult content dan gambling, sedangkan social networking dan lainnya masih bisa diatur. Kalau untuk teen, sama kayak preteen, adult content dan gamblingnya itu eh, langsung otomatis nggak bisa diutak-atik. Sedangkan untuk yang adult, semuanya bisa dikustomize. Boleh nggak dia akses adult content, boleh nggak dia download, boleh nggak dia gambling, dan di sini ini untuk kategorinya di tab berikutnya ada web app atau website. Kita tinggal pilih aja nih, dia nggak boleh akses ke website apa, gitu ya. Kita bisa browsing nih kira-kira uh, website apa sih, list website apa sih yang akan kita masukin ke sini. Kita klik next. Lalu di sini ada time limits Nah untuk time limitnya ini bisa dibagi dua, yaitu weekdays ketika hari kerja dan weekend. Mungkin kalau di weekdays, ah gua nggak mau anak gua di hari kerja itu atau di hari sekolahnya dia terlalu banyak. Uh, menggunakan internet, tapi kalau di weekend boleh lah nah ini tinggal dipilih aja mau dibagi kayak gimana nah ketika di weekdays kita uh, limitin nih oke, okay, dalam satu kali 24 jam di weekdays dia cuma boleh akses internet 2 jam lalu di weekend oke, okay, kita mau ganti, kita kasih deh kalau di weekend boleh lah 5 jam kita save yang berikutnya adalah bedtime bedtime itu kita tentuin nih di jam berapa dia udah nggak bisa akses internet dan di jam berapa dia bisa mulai akses internet bedanya dengan time limit adalah gini kalau di bedtime itu kita tentuin nih Oh dia harus tidur jam 9 di atas jam 9 dia nggak bisa akses internet walaupun sebelumnya kita udah tentuin Oh sehari ini kan bisa dua jam nih kalau di workplace dia baru akses internet satu jam, tapi begitu dia udah bedtime, mau dia baru pakai 10 menit, 20 menit, dia langsung gak bisa connect. Ya. Ini juga dipisahin antara school nights dan weekend. Jadi kalau di school night, dia gak bisa tercontoh deh yang pamannya, dia gak bisa akses dari jam 8.21, eh ya, dari jam 9 malam, kita save. Dan dia baru bisa lagi pakai jam 7 paginya, besoknya sementara mungkin kalau weekend bolehlah kita kasih sampai jam 11 malam dia mau akses internet dan paginya dia bolehlah mulai akses internet dari jam 6 pagi cukup fleksibel kalau gue bilang sih baik kita lanjut kita klik next itu uh, kita tinggal pilih device mana yang mau kita perlakukan seperti ini ya bilanglah bagian oke dan berarti Terus, uh, dan peraturan yang baru kita setting itu akan berlaku di device yang sudah kita tentukan tadi. Dan apabila dalam keadaan tertentu kita mau, ayo ah, udah deh kasih dulu deh, atau kita hilangin dulu sementara. rules itu mungkin dia ada keperluan. Oh, uh, gue mesti kerjain tugas nih sampai malam nih. Tolong dong, internet dibuka, kita bisa klik tombol pause. Jadi, untuk sementara itu dependi. Kalau kita mau lagi, kita lanjutkan. Kita balikin dulu deh nih kontrol-kontrolnya kita buang. Ya udah ya kosong lagi ya. Sekarang dia juga menyediakan antivirus. Antivirusnya ini dia akan uh, menyediakan tiga menu. Yang pertama adalah malicious content filter. Fungsinya adalah untuk memblokir. Konten-konten yang berbahaya. Contoh nih, umpamanya ada website yang dia langsung uh, otomatis ngebuka pop-up atau Windows baru gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu tuh langsung dia blokir. Dan dia sudah punya database sendiri nih. Di sini kita bisa nyalakan. Dan umpamanya salah satu situs favorit kalian yang uh, sering kalian akses ada di list blokir mereka. Dan lu pingin, nggak oh, apa-apa kalau gua nggak apa-apa ini ya gue yakin aman. Tinggal masukin ke whitelist, sehingga website-website itu tetap bisa diakses. Intrusion Prevention System Untuk mencegah orang dari luar, untuk masuk ke network kita, dan membuka data-data yang sifatnya pribadi, baik itu di laptop atau di gadget kita yang lainnya seperti handphone. Yang berikutnya adalah Infected Device Quarantine. Nah, di sini dia akan mendeteksi, ada nggak sih gadget kita yang sudah Terlanjur ada virusnya. Begitu dia mendeteksi ada gadget yang sudah ada virusnya, otomatis dia akan mengkarantina device tersebut, sehingga virus itu tidak menyebar. Dia juga uh, memproteksi informasi-informasi sensitif supaya tidak bisa diambil oleh pihak manapun. Next adalah QoS. QoS itu singkatan dari quality of service. Di sini kita bisa tentukan. Network kita tuh lebih kemana sih mau dipakainya Kalau yang standar itu dibuat semuanya balance Nah terus ada lagi settingan gaming Kalau emang oh gue network ini emang murni untuk gaming doang Atau untuk streaming, untuk surfing, untuk chatting Atau bisa tetap di custom Nah ketika custom ini Dia ada lima kategori yang bisa kita uh, tentukan parameternya ya Gaming, streaming, surfing, chatting, dan downloading Oke, okay. oh di rumah gue jarang nih gaming nih minimal aja lah. Kita arahin ke low. Streaming ya kadang-kadang. Oke okay, kita dimin normal. Oh surfing sering banget ini surfing. Kita arahkan ke high dan seterusnya ya. Jadi kita bisa bener-bener custom nih. Kita maunya seperti apa sih? Di bawahnya lagi ada yang namanya device priority kita bisa tentuin nih dari semua device yang terkoneksi ke jaringan gua mana sih yang mau gua jadiin prioritas set aja mana nih yang bakal jadi prioritas di dalam jaringan lo jadi ya tentukan yang bener-bener penting aja nih yang dapat prioritas sehingga ketika bandwidth kalian di area kalian kebetulan lagi lemah ya dari ISP-nya nah gadget-gadget atau device yang dianggap prioritas ini akan diberikan bandwidth yang lebih baik selanjutnya kita bisa menentukan total bandwidth jadi kayak di rumah gua itu dia pakai bandwidthnya up to 300 mbps sehingga gua asumsikan saja downloadnya itu maksimal 250 uploadnya itu maksimal 250 mbps menu selanjutnya adalah monthly Report monthly report ini akan melaporkan status uh, jaringan wifi di rumah, itu dari waktu ke waktu ya, dia bisa menghasilkan report per bulan seperti ini ya, di sini kelihatan nih uh, ada 251 attacks have been blocked ini pasti dari analysis konten ya, lalu ada uh, laporan grafis dalam setiap hari itu ada berapa device yang terhubung ke jaringan internet di rumah oke kayak contoh kayak hari ini nih pagi ini cuma ada 11 gitu ya karena ya baru pada bangun masih belum beraktivitas sementara yang tertinggi itu dalam satu hari gue bisa ada 34 gadget connect barengan ke network gue yang terakhir adalah menu managers di device managers ini kita bisa mengassign atau menunjuk orang untuk uh, mempunyai hak mengatur jaringan kita sehingga kita juga nggak perlu uh, semua bila ada troubleshooting semuanya itu harus ke kita gitu ya kita tinggal add aja kita apa kita tulis alamat emailnya dan dia akan bisa mengakses aplikasi deco ini oke sekian dulu untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Semoga episode ini bisa berguna buat kalian. Sehat selalu, patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa lagi. Bye!